Sifatul huruf mempunyai 17 pembahagian secara besarnya, secara keseluruhan ada 17 pembahagian 17 pembahagian ini yang dibincangkan oleh seorang Imam Al-Jazari beliau membincangkan mempunyai, di sini sifatul huruf ada 17 pembahagian dan beliau membezakan ataupun membahagikan 17 bahagian ini kepada dua bahagian yang besar iaitu satu adalah sifat-sifat yang mempunyai lawan dia iaitu sifat yang mempunyai opposite untuk kita faham, mudah macam ni. Sifat yang ada opposite, contohnya, seorang itu kurus, kawannya itu gemuk. Opposite. Satu lagi, beliau membincangkan tentang sifat yang tidak ada kata berlawannya, ataupun yang tidak ada lawan. Dia cuma satu sifat. Jadi, dalam sifat huruf ini, mungkin saya boleh uh, berikan secara rambang dahulu, kita akan membincangkan tentang uh, attributes sifat-sifat seperti bunyi suara itu berdesing. Ada bunyi suaranya tertahan. Ada nafasnya keluar dengan kuat. Ha, itu kita bincangkan perkara-perkara tersebut. Sifatul sifatul huruf.